Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. itu bisa wadon yang jaluk, wadang apa, barongan jaluk ini duit baik, tentang duit kang abang apa ya. Kalau misalnya kayak hurufnya ini sama sekali, coba ya, mana iseng-iseng beradu ya, nyeri duitnya ngapok. Mungkin orang nyaman temen di akrab nih buta songong kayak kue ah nih ku bocah Aku diarani guru Bukan sih guru iku Bener banget nyatanya akhirnya artinya ngambil aku turun <tuh> <tuh> <tuh> Tapi bener sih ya Emang kenyataannya aku Kaya keren banget Usaha susah Apa-apa ya, susah Oh iya baca ya Tuh rupanya Tuh rupanya Eh makasih semu kunci Bong, bong, ayo gerubai, Ah semiku bocah tetap aman yang lagi suker-suker kayak gigi kak Nambah suker bai Wah ah, semiku bocah ya Oh aman resep anak apaan mene mene wayah apa waya mene dolan dasar orang acak kon biasa obong rilek orang karena bocah pengacara Penga pengangguran banyak acara men bocah kamu merupus bayaku sumkan temen bayaku jagung deh jagung bisitri rilek, karun jagung ya kopi nilang nyong aja kayak nilang balong wadus apa berit asum jeblos kayak Rika ada di uang aja soong temen penggadira kena sangane aja teman aku dulu ngomong siaran duduk tapi sedodok, oh, sedodok dodok, dodok. Dia mau lagi jengkel jengkel mau kon salah aku ngomong masih ya pan banget ya, pemberat aja dong ya duit kan jenengan mau kesoleh Duit pemerintah, ya, Aku kayak mainan kepan, nyelang duit Soalnya pacaran kayak barongan, jadi duit Wah ikut kuota Ah semua hari giliran duit Baik kun, apal temen Ya bro, ya yang nyontek CCTV-nya apa CCTV siapa? Kon kayak polisi bah. CCTV CCTV gablek duit disinggendi kon. CCTV apa CCTV? Kon rumor CCTV apa? Dolanan kurang ada, apalagi cilik orang divaksin. CCTV kue? Iya. Pengerti, pengerti beli. Apa? Si matane akeh, karupingnya akeh. cocoknya tangga sing pedes, kayak kayak apa sih siaranek mengkereng cengis. Das saya mau Aduh long. Aku duit sumbangan pemerintah, guys. sih lagi duit pemerintah oli bantuan cuman tangan Langsung wong ditagih utang aku masih anak usin lagi turun terus kebayar kau neng dulu utang dengan aku utangnya kara apa aku bagin keisung go madang go kebutuhan apa maning badak kader ucingan biaya singen aku maning neng tua kebutuhannya pirang pirang kok kau singguh jangan kayak aku ribut bayar duit, aku bisa sih ngaji ke kebutuhan, konduin oh, kon, jadi kalian nyepi nyelidu duit malah curhat, ada pencurhatan nih, mama DDP gimana daftar Indosiar? Ya long long aku curhat malah diganyaminin kon, duit aku ragablek loh, lagi susah, kon lagi susah aku susah. Aku mandi, ini ketua kebutuhan pirang-pirang pirang-pirang konsumasi bujangan, baik, ribut-ribut baik, susah, baik, amat kenyang, long, long." Terus kita timbang, tuh orang kubu, nangis bayu, nangis bareng yuk, yuk, bareng yuk, yuk, yuk,